Manumahku. Suruh siapa, siapa, siapa, siapa lihat tenda biru. Suruh siapa, suruh siapa, suruh siapa, suruh siapa kau li, kau li, kau li, kau li kau. lihat jantungku. Li, La hari, hari, hari, hari. kanz lüpakanz lüpakanz saja cinta suci kita terjadi perang perang perang itu makanya dirimu dirimu dirimu dirimu dan, dan, dan, dan, kuda, kuda, kuda, kuda, kuda. tak tak tak tak guna tak tak tak tak menyenangkan diri ika ika ika ika ika, ika. lakukanlah 何？お前はもう死んでいる。